Oke okay guys, balik lagi ke channel gua, kali ini gua berada di area Gianyar Ubud ya di pulau Bali dan saat ini gua menginap di tempat yang namanya Sangto nah di video kali ini gua akan mereview experience gua nginep di Sangto plus dapat paket yang masuk ke Bali Zoo dan dapat uh, elephant riding dan elephant feeding jadi nanti gue akan kasih lihat e, kayak apa sih hotelnya, amenitiesnya seperti apa, fasilitas seperti apa, eksperiensnya kayak gimana, dan juga ketika gue main-main kezunya, ya yang pasti seru tuh karena e, gue dapat paket yang elephant riding dan elephant feeding. Oke, okay? so biar lo bisa e, dapat gambaran yang jelas tentang paket ini, tonton terus video ini sampai selesai. Untuk yang mau tahu lokasinya, lo bisa lihat di peta yang gue tampilin di layar ini ya, dan juga gue sediain linknya di kolom deskripsi. Tinggal lo klik, nanti dia akan nongol di Google Maps. Hotel ini menjalankan protokol kesehatan dengan baik, jadi setiap tamu yang datang akan langsung diarahkan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Memasuki area lobby, kita pun disuruh untuk melakukan scan di aplikasi Peduli Lindungi. Ya, untuk lobbynya sendiri, areanya tidak terlalu besar. Kita belok kanan, langsung ketemu front office untuk melakukan proses check-in. Selesai check-in, kita langsung diarahkan ke kamar yang kita pesan. Yuk, kita ikutin yuk seperti apa nanti bentuk kamarnya. Desain dari hotel ini open ya, dan uh, berkonsep nature ya. Jadi uh, dekat dengan alam dan asri sekali. Di koridornya tidak ada AC, areanya terbuka nah, ini kamar kita wow ini besar kamarnya ya kita lihat dulu kamar mandinya ini area wastafel dengan pelanggapan yang mewah dan ini wow, ruangannya besar sekali dan karena gua pesan hotel ini untuk merayakan wedding anniversary gua sama istri mereka juga cukup uh, atensi ya, ngasih perhatian, itu tadi dikasih uh, cake ada tulisannya happy anniversary dan petugas juga dengan sigap menjelaskan fitur-fitur uh, dari kamar dan hotel yang kita tempati ini. Tidak lupa juga, pihak hotel menyediakan masker buat tamu yang menginap. Jadi, memang mereka memegang protokol kesehatan dengan baik. Nah, MTV dan ternyata di ranjang pun dibikin loh tulisan "Happy Anniversary" disusun dari bunga. Ini bagus banget, kita happy banget ngeliatnya ya, karena ini ya mungkin. Bukan sesuatu yang gimana, tapi senang aja gitu ya. Ini juga bukan juga bukan bunga yang mahal, tapi attention to detailnya itu loh yang uh, gue sama istri gue appreciate banget. Kita happy banget nih, berasa honeymoon kedua jadinya ya. Oke, balik ke area kamar mandi tadi gue baru liatin wastafelnya ya, tempat cuci tangannya. Nah, ini adalah toiletnya, ada lukisannya, toiletnya juga bagus. Dan ini area untuk mandinya, ada bathtub, dan ada shower dilengkapi dengan rain shower yang di atas itu ya. Jadi lu bebas deh mau pilih mau mandi lu mau kayak gimana sih mau berendam. Mau pakai pancuran yang bisa dipegang atau yang dari atas, dan karena kita di lantai satu, kita dapat lobby yang langsung menghadap ke area kolam renang. Ini areanya tenang sekali, kolam renangnya juga uh, enak. Gitu ya dilihat ini untuk nongkrong-nongkrong pasti enak nih, sambil nyemil nih. Kolam renangnya juga, walaupun hotel ini nggak terlalu besar ya, tapi kolam renangnya juga nggak basa-basi nih. Kolam renangnya gede, terus dibikin nih area shower untuk membilas sebelum kita berenang dan sesudah kita berenang ini area bilasnya tuh kayak yaitu konsepnya menyatu dengan alam ya, kayak open aja gitu. Nah ini kolamnya dan juga disediain tempat untuk berjemur ya, buat yang ngerasa kulitnya kurang gelap. Kalau gue mah udah terlanjur angus, jadi nggak usah berjemur ini enak banget ngelihatnya sih pemandangan di tepi kolam pada saat malam pun tidak kalah menariknya ya dia punya lighting yang ditata dengan bagus jadi nggak terlalu nggak over bright ya nggak gimana ya nggak ngejreng tapi eh, enak dilihat gitu untuk sarapan kita disediakan menu paket ala card tapi kita boleh pesan berkali-kali ya jadi dia udah ada paket-paketnya dan kita bisa pesan sesuka kita nah ini gambar menunya dan ini contoh makanan yang gua pesan untuk masalah harga pas gua browsing di Traveloka itu harganya 4,2 juta semalam Iya, yeah, which is wow banget ya harga segitu tapi tenang saat ini mereka lagi ada paket discount yaitu cuma 750 ribu semalam lo dapat nginap plus breakfast dan gratis masuk ke Bali Zoo sama dapat paket elephant feeding ya, untuk ngasih makan gajah. Yang kedua ada paket seharga 1 juta rupiah untuk penginap dua hari satu malam, plus uh, makan pagi ya plus sarapan, dan juga dapat uh, gratis masuk ke Bali Zoo, plus elephant feeding untuk dua orang. Oke, okay, berarti yang tadi yang paket 750.000 ribu cuma satu orang ya, karena nggak dibilang berapanya. Dan ada elephant riding untuk dua orang. Nah, ini paket yang kedua inilah yang kita ambil. Paket ini berlaku dari tanggal 13 September sampai 30 November 2021. So, buat lo yang mau liburan, masih ada kesempatan nih untuk ngambil paket yang ini. Sampai di sini pembahasan untuk Santos Hotel and Villas. Jadi, untuk bagian yang zoo-nya akan gua bikin episode terpisah. Thank you udah nonton sampai selesai, ditunggu subscribe-nya, like-nya, komen-nya, dan share-nya. Stay tune sampai video gua yang berikutnya. Bye.